semuanya welcome back to my channel kembali lagi di channel yang selalu memberikan info-info teraktual dan tentunya membahas seputar dunia slot. -ter. balik lagi sama gue tentunya kita bermain di Gates of Olympus ya dan seperti biasa kali ini gue akan berbagi untuk info slot gacor hari ini pola slot gacor hari ini atau bocoran slot gacor hari ini ya Yang pastinya dengan membawa modal receh receh aja gue gak banyak bawa modalnya ya cuman 100.000 aja ya kali ini gue bawa modal 100.000 dan ya gue start di bet 3000 DC aktif Oke langsung aja nggak usah lama-lama kita langsung gasken masuk ke pola-polanya ya oke di sini gue sambil nyocol-nyocol santuy ya uh, pastinya buat semuanya simak simak terus videonya jangan di skip-skip biar kalian gak ketinggalan untuk info-info dari gue di sini ya dan tentunya semoga hari ini gue dikasih yang mantap-mantap nih sama si uus gue dapat duit jajan ya gue dapat uang jajan dari si kakek ini ya gue juga nggak muluk-muluk untuk dapetin JP-JP yang besar tentunya ya tipis-tipis aja lah ya kakek ya gak masalah yang penting gue bisa dapetin profit gue bisa WD ya di game kali ini Oke mantep banget kali delapannya turun nih bestie Wow dapetin 96 ribu ya dapetin cuan cuannya Walaupun sedikit demi sedikit ya tapi lama-lama menjadi bukit dan tentunya buat nama-nama saldo kita di sini biar bisa muter ya biar bisa manjang juga ya bestie ya Oke khususnya buat para Slotermania ya yang mau bermain ya seperti biasa ini nggak usah pakai nafsu-nafsu ya nggak usah pakai barbar -bar. Kalem-kalem aja, santai-santai aja nih ya. Kita main sesuai feeling ya. Kita nikmatin aja permainan ini sambil ngopi sebatnya juga nih, biar nggak sepaneng ya. Pentingnya, biar nggak tegang juga ya. Jadi buat semuanya ya, paling penting ya kita harus bisa mengontrol diri kita ya. Harus jaga emosi kita. Takutnya kelabasan Makanya sini gue terapkan jangan ya, lupa sediain kopi ya penting banget ya kan Lemesin dulu bestie ya kita main santai-santai kita nyeruput-nyeruput bareng ya <guluh> Oke okay, sambil gue nyosel di sini gue mau sapa-sapa temen-temen dulu gimana kabarnya hari ini ya Semoga sehat-sehat selalu lancar aja kayaknya dan lancar segala urusannya amin ya Oke okay. Dan pola kali ini, ya, gue bermain dengan simple banget, gak pakai ribet. Dan ya, mudah-mudahan bisa dipahami kalian semuanya, ya, khususnya para swatermania ataupun mamen-mamen gue di luar sana. Ya, mudah-mudahan kalian juga bisa dapetin hoki-hokinya di sini, nih. Gue juga mau kasih bocoran untuk tempat bermain gue yang pastinya aman dan terpercaya. Ya, gacor banget lagi, booming-boomingnya juga, lagi ramai-ramainya juga, nih. Ya, yang pasti rekomendasi ya, rekomend banget ya khususnya buat para slotter mania lainnya. Oke. Okay. Di sini gua bermain di situs Lollipop 138 Gajah Makan Permen gacor men ya. Buat semuanya yang mau bermain, yang mau mau nyocol-nyocol santuy langsung aja merapat ke channel gua ya. Untuk link gacornya nanti gua akan taruh di kolom komentar. Tinggal disikat aja ya, langsung dicocol-cocol ya kan bestie. Ya. Ayo kek kasih yang mantep-mantep, kenapa ya? Lempar-lempar manja nih petir-petirnya mana ya? Kasih cuan-cuannya dulu. Oke, akhirnya di sini gue bisa dapetin nya Semoga langsung jadi naga ya bestie. Oke. Lalu 138 Gajah makan permen, gacor men, ya. Oke. Aduh kali dua belasnya lolos bestie, ya. Lanjut lagi us jebret kali tiganya turun, mantap banget, ya mudah-mudahan ya ada isinya di skater kali ini ayo us aduh dududuh kasih cerotnya dulu, cakep ayo, mantep uh, us ya pokoknya gak usah uh, sepaneng ya, santuy-santuy aja santai ya gak usah khawatir rejeki gak kemana ya pasti ya kita nikmatin aja gamenya ya mudah-mudahan kan yang kita inginkan hasilnya juga memuaskan gitu ya tapi ya balik lagi yang penting di sini kita ya sudah melakukanlah yang terbaik gitu ya anjay yang terbaik gak tuh ya yang penting kita udah berusaha gitu aja ya selebihnya yaudah kita serahkan kepada si kakek uus kintil ini ya oke mantap lagi kasih uus petirnya mana nih kasih dulu crotnya anjay jebret oke kali tiganya gak connect dong aduh Cuman 45 ribu ya, udahlah It's oke, okay. nggak masalah yang Penting di sini gue masih ada kesempatan buat nyocol-nyocol ya buat muter-muter ya, padahal tadi udah menipis banget. Dan seperti biasa, buat teman-teman ya yang baru hadir di channel gue, yang baru nonton video ini, jangan lupa dibantu supportnya channel ini dengan cara klik tombol like, komen, dan subscribe ya, di share-share sebanyak-banyaknya. Agar gue lebih semangat lagi untuk bikin video terbaru dan tentunya buat menghibur kalian semuanya nih, khususnya para slottermania dan para mamen-mamen gue di luar sana, gaskan. Ya di sini gue naikin bednya dulu, gue cocol-cocol lagi. Pastinya untuk uh, semuanya ya di sini gue akan berbagi untuk info pola gacor Olympus hari ini atau slot gacor hari ini. Ya setiap harinya buat semua ya, khususnya buat teman-teman yang suka bermain dengan modal modal receh, ya. Pokoknya kalian nggak usah khawatir, merapat ke channel gue aja, ya semoga aja ya pola-pola yang gue bagikan buat kalian cocok dan bisa bawa hoki juga nih, ya mudah-mudahan, ya kan? Karena ini namanya permainan kita juga nggak bisa uh, tahu ya, kita nggak bisa nebak juga untuk hasilnya, apakah dapetin profit atau malah sebaliknya gitu ya. Yang penting ya kita uh, bermain aja gitu ya. Oke, ayo us kasih cuan-cuannya dulu ini. Iya kan enggak banyak-banyak kok, tipis-tipis aja enggak apa-apa, Kek. Ya iya kopi sama sebatnya aman nih. <guruh> Karena bahaya kalau oh, kopi sama sebatnya itu udah habis ya. Enggak <guruh> bisa nyantai kalau itu. Oke. Okay. Masih dilanjutin lagi, cakep kali tiganya Konek Oke. Okay. Dikasih nih cenice, mantap banget ya. Gaskan Uus. Oke, pastinya gue sambil mengingatkan buat semuanya ya di sini walaupun kalian suka bermain slot, tapi ya gue harap ya kalian juga ingat ya jangan pernah jadikan game ini untuk mata pencarian sehari-hari ataupun pendapatan utama kalian nih ya jadikan game ini untuk sekadar hiburan-hiburan aja ataupun ya sekedar mengisi waktu luang ya best ya. Ayo dong kasih petirnya masa enggak anjay si uus mah? mana nih petir-petirnya mana Uus anjay oke okay, ya nice kasih jebret dulu mantap banget ini pecahannya Uus mana nih petirnya Uus wah wah wah parah sih kalau nggak dikasih Semuanya dulu tembak dalam Uus wah kampret Uusnya jebret oke okay. kali tiganya turun mantap banget ya 86 masih dikasih lagi dong mahkotanya connect mamam gak tuh puluh ya 135.000 dikali 15 ya 2 juta dong mamam gak tuh usia ya oke gasken gasken terus Uus oke ya gila sih ini hoki banget gue ya pokoknya buat semuanya yang sudah bergabung ya gue juga uh, bakal doain kalian semoga kalian bisa dapetin Cuan-cuan yang banyak di sini ya di Lollipop 138 nih khususnya. Oke, sebelum gue akhiri gue ada sedikit pantun buat kalian ya khususnya para sloterman ya. Zeus berburu permen, cakep, anak baru dapat bonus men. Nih, tentunya di Lollipop 138. Oke, mungkin sekian aja video gue ini ya. Gue izin pamit, sampai ketemu lagi di video gue selanjutnya. Sampai jumpa, bye.